Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya talamit, kaifa haluk? Nah, fi Oke, anak-anak hebat, hari ini kita akan pengenalan tentang hukum nun atau tanwin. Nah, apa itu hukum nunsukun atau tanwin? Kita simak materi berikut ini. Materi tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin ada empat macam, yaitu idhar, idhom, iklap, dan ikhfa. Idhar dibaca jelas, hurufnya ada alif, ha, ko, ain, rin, dan ha. Idhom dibagi menjadi dua, yaitu idhom bihunnah dan idhom bila Idhom hunnah dibaca mendengung Hurufnya ada nun, mim, wawu, dan ya Sedangkan Ithohombi lahunnah dibaca tidak mendengung Hurufnya ada dua, ro dan lam Iklab artinya membalik Hurufnya cuma ada satu, yaitu huruf ba Yang terakhir adalah Hukum Ikhfa. Ikhfa dibaca samar-samar. Hurufnya ada 15 yaitu Ta, Fa, Jim, Dal, Dal, Zain, Sin, Shin, Shot Thot Tho, Tho, Fa, Of dan Kaf. Nah, cukup sampai di sini untuk pengenalan hukum bacaan Nun mati atau Tanwin. Untuk materi lebih lengkapnya, akan Ustazah sampaikan pada video selanjutnya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pengenalan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Oke anak-anak hebat, terima kasih karena masih semangat untuk belajar hari ini. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.